Nabi, kalau orang benar puasanya bebas dia dari setan. Bukan gak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan gak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis kursi. al Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu, aku langsung yang memberikan takaran pahalanya.